Bye. Hari ini kita diingatkan untuk menjadi pribadi yang kuat Dan berani stand out for Jesus Mari nyanyikan pujian bagi sang raja Haleluya Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia Memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan membatasi kuasamu di dalamku kasihmu kepadaku menerima apa adanya dalam kelemahanku kuasa Meninggalkan kami Mari sama-sama katakan Kau Tuhan yang setia Tanganmu tersedia Memegangku melintasi gelap dunia Apapun keadaan Hati dan perasaan Tak membatasi kuasamu Di dalamku Kasihmu kepadaku One night Tau Tuhan, kasihmu dan penyertaanmu selalu ada menyertai hidup kami. Ajar kami hidup Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Kasih-Mu di hatiku, sungguh indah dan mulia. Dan. Semi di hatiku, tenggelam. Kami dekat kepadamu Tuhan Karena itu kerinduan kami Untuk selalu dekat padamu Amin. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini Kasihmu Bersembi di hatiku Sungguh indah Dan mulia Damainmu Bersembi hatiku tenggelamku di hadiratmu katakan engkau terindah engkau terindah. Engkau tahu setiap isi hati kami, Tuhan. Engkau mengetahui setiap kerinduan hati kami. bahwa kami dekat kepadamu, Tuhan. Biar hati kami melekat. Ajar kami mengenal isi hatimu lebih dalam lagi. Biar kami menjadi generasi Tuhan yang berani berdiri teguh. Tampil beda, Tuhan. Dengan standar-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kalau Tuhan masih berikan kami kesehatan. Terima kasih kalau Tuhan masih memberikan kami berkat. Terima kasih kalau Tuhan masih memberikan kami orang-orang di sekitar kami yang mengasihi kami. Terima kasih Bapak, segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan bagi namamu Yesus yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari break sama-sama katakan, amin. Hai Saudara, Shalom Saya percaya Saudara diberkati Dengan pujian penyembahan yang baru saja Dinyanyikan oleh tim Present Worship Saya berdoa terus agar Saudara Di rumah juga merasakan hadirat Tuhan Dan Saudara bisa hidup Dalam hadirat Tuhan dan semakin hari Semakin mencintai Tuhan Oke sebelum kita dengarkan firman Tuhan Pada episode kali ini kita berdoa terlebih dahulu Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firmanmu Kami mau buka hati kami Untuk kebenaranmu dan biarlah Apa yang kami dengarkan hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami Dan kami akan menanamnya dengan baik di tanah hati kami yang subur Sehingga berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami Oleh sebab itu, urapi hambamu juga urapi yang mendengarkan Dan biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin saudara ini minggu pertama di bulan yang baru Yaitu di bulan Oktober Dan di bulan Oktober ini Raja mengangkat satu tema Yaitu I Stand Nah mengapa tema ini uh, kita angkat di bulan ini saudara? Karena saya percaya setiap kita di dalam Tuhan itu pasti di dalam hidup kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam uh, keputusan ya yang di dalam kehidupan kita. Hidup kita yang cuma satu kali ini tu Tuhan punya tujuan dan kehidupan kita, kita bertanggung jawab atas setiap pilihan-pilihan yang kita buat. Dan Kenapa saya pilih tema I stand? Karena saya percaya saudara kita harus berani berdiri di tengah dunia ini di dalam kebenaran Tuhan. Nah mengapa ini penting? Karena saya percaya saat kita teguh berdiri untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan in the right ways, at the right time, and for the right reasons it can change the course and the direction of our life. Itu bisa mengubah jalannya hidup kita dan juga akan mengubah arah di mana kehidupan kita berada. Sebaliknya saudara di sisi lain dari mata uang Kebenarannya juga berlaku ketika kita kompromi pada hal yang keliru dengan alasan yang keliru dan arah yang keliru, itu juga akan mengakibatkan hal-hal yang fatal di dalam kehidupan kita. Jadi, selama beberapa minggu ke depan, kita akan belajar dari e, tema Einstein ini. Banyak hal, saudara, dan saya yakin ini akan menjadi berkat buat kita semua. Oke, di minggu pertama ini, saya mau kasih judul e, dalam tema Einstein ini adalah "Lampu Merah dan Lampu Hijau". Ya, ini terinspirasi dari salah satu serial Netflix yang lagi in sekali sekolah uh, saudara ya, uh, Yang sekarang lagi in Dan buat yang paham pasti mengerti apa yang dimaksudkan dengan lampu merah dan lampu hijau Dan relate sih dengan apa yang saya mau sampaikan Apa yang kita mau bahas pada uh, siang hari ini Intinya kita harus berani mengambil keputusan apakah kita stop atau kita go di dalam Tuhan Nah kitab yang akan kita pelajari pada siang hari ini adalah kitab uh, terambil renungan kita dari kitab Daniel Nah mengapa kita mempelajari dari kitab Daniel tentang Einstein ini saudara ya? Apalagi terutama di dalam kehidupan kita di dunia masa kini. Karena kitab ini sangat kaya makna dan situasinya tuh menurut saya relevan dengan kehidupan kita di zaman sekarang. Dan yang pasti Tuhan punya something spesifik buat kita Raja Walichurch, untuk kita bahas dari kitab Daniel ini. Dan yang paling saya doakan sebenarnya saudara supaya saudara tetap bisa melihat karya Tuhan. Di dalam kehidupannya yang kita lihat kehidupan Daniel dalam tulisannya yang terutama di dalam kitab Daniel ini saudara Ada karya Tuhan yang begitu luar biasa Di kitab ini Tuhan sepertinya tidak kelihatan Tapi justru karya-karyanya luar biasa di dalam kehidupan, melewat lewat kehidupan Daniel dan kawan-kawannya Oke sekarang kita masuk lebih dalam Nah kalau saya bilang kita mau belajar dari kitab hidup Daniel Dari kitab Daniel saudara Kira-kira apa yang ranking satu nih yang ada di kepala saudara kalau saya bicara tentang satu tokoh Alkitab bernama Daniel, saya yakin yang ranking satu adalah Daniel di Gua Singa. Betul nggak? Daniel di Gua Singa, dan kitab Daniel, saudara, percayalah, bukan mengajarkan kita supaya jangan takut sama singa. Gitu, <laughs> bukan itu, saudara. Ya, tetapi ada value penting bagaimana kita bisa hidup untuk Tuhan. Dan without compromise di dalam dunia kita. Jadi itu tema besar dalam kitab Daniel, saudara hidup signifikan bersama Tuhan walaupun di dalam pembuangan dan pengaruh yang hebat di dalam budaya yang dia hidupi yaitu budaya kerajaan Babel Ya, saya rasa itu relate dengan apa yang kita alami di masa seperti ini. Mungkin saudara bertanya, Kondre, ya kita kan nggak hidup dalam penjajahan lagi sekarang ya kita memang tidak diasingkan atau kita tidak dijajah tapi ada satu prinsip penting yang Daniel hadapi dan juga kita hadapi saat ini yaitu apa kita hidup di momen dimana sepertinya dunia itu sedang mengajarkan pada kita your God doesn't have place in our culture your God doesn't have place in our culture your Bible doesn't affect in our life Kan gitu. Jadi ibarat lingkaran istilahnya Bravest ini berada di luar lingkaran dari culture itu sendiri. Dan kita kayaknya aneh gitu. Sementara yang di dalam lingkaran adalah orang-orang yang berusaha dunia berusaha mendominate the culture gitu. Dan sepertinya kita nggak diperhitungkan gitu saudara. Nah itulah yang akan di, yang membuat saya rasa kita relate untuk membahas dengan uh, kitab Daniel ini. Oke okay, ya kita let's go melihatnya dalam kitab Daniel 1 ayat 1 sampai 3. Nah sebelum kita menyelaminya lebih jauh kita saya mau kita paham bahwa pada saat kita membaca kitab Daniel kita jangan kayak istilahnya kayak seorang prajurit tempur gitu ya, yang lagi naik pesawat tiba-tiba lompat buka parasutnya langsung turun di medan pertempuran dan langsung bertempur aja gitu ya jangan mempunyai pola pikir seperti gitu kalau kita membaca kitab-kitab narasi seperti Daniel ini kita harus selalu ingat bahwa ada kejadian sebelum cerita yang nanti kita baca ada kejadian sebelumnya dan juga ada kejadian sesudahnya sama kayak saudara nonton film Drakor deh pasti kalau saudara biasanya Drakor itu kan punya alur mundur, punya alur maju ya kan macam-macam lah ya jadi kita mesti memandangnya secara holistik gitu, latar belakang apa yang mengalami apa yang ditulis di kitab Daniel ini nah sebelum kita baca Daniel lebih jauh di pasal 1 ayat 1-3 sampai tadi saya mau perkenalkan dengan tokoh yang namanya Daniel obviously ya, saudara tahulah nama kitabnya juga Daniel dan juga dikatakan di situ ada raja Babel yang bernama Nebukadnesar nah pertanyaannya saudara apa sih yang dialami Daniel ini sebelumnya ya, kita baca dulu deh ya Daniel 1 ayat 1-3 pada tahun yang ketiga pemerintah Yoyakim Raja Yehuda datanglah Nebuchadnezzar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya semua itu dibawanya ke tanah Sinear dan ke dalam rumah dewa-dewanya perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya jadi saudara dari sini kita tahu bahwa ada disebut di situ Yoyakim raja Yehuda lalu datanglah Nebukadnezar raja Babel mengepung kota itu dan akhirnya mengalahkan Yoyakim sebenarnya latar belakangnya gimana sih ya kita rekap sedikit saudara ya, dengan cepat supaya kita semua paham situasinya jadi gini semua dalam bangsa Israel itu diawali dari kisahnya Yusuf Yusuf anak Yakub itu saudara ya, Yusuf membawa bangsa Israel ke Mesir kan Lalu di sana mereka 400 tahun lamanya dari dikit sampai jadi banyak sekali dan akhirnya jadi satu bangsa, tapi mereka diperbudak oleh Mesir. Lalu mereka dibebaskan oleh Musa. Musa membawa keluar lalu masuk uh, angkatannya Yosua ke tanah perjanjian, ya. Dinamakan tanah perjanjian ya memang karena Tuhan itu sudah memberikan janjinya sejak zaman patriah-patriah tuh tiga, tiga, tiga yang tiga tokoh utama disebut di Alkitab terus, ala Abraham, ala Ishak, ala Yakub. Abraham, Ishak, Yakub gitu, ya kan? Dan selama mereka di tanah perjanjian setelah kematiannya Yosua, mereka hidup itu tanpa human king, ya. tanpa human king, tanpa raja yang dalam bentuk manusia selama 400 tahun. Tuhanlah yang memimpin mereka, baik melalui nabi-nabinya, lalu lanjutnya melalui hakim-hakim. Makanya ada kitab-kitab nabi-nabi banyak dan juga ada kitab hakim-hakim di alkitab ya. Dan akhirnya Tuhan Menunjuk Raja Manusia untuk Israel. Raja Manusia itu ada tiga. Yang pertama, yang paling terkenal. Yang pertama adalah Saul. Yang kedua Daud. Yang ketiga Salomo. Dan di bawah tiga nama ini, itu Israel itu united gitu. Bersatu. 12 suku Israel itu dalam pemerintahan satu raja. Tapi setelah pemerintahan Salomo, ada perang saudara. Dan terpecahlah bangsa Israel menjadi dua. Ada kerajaan utara. Itu dikenal dengan kerajaan Israel. Kalau saudara baca di Alkitab, ada lagi kerajaan selatan. Ya, itu di Alkitab lebih sering dinamakan kerajaan Yehuda. Utara 10 suku, Selatan 2 suku. Nah kerajaan Utara berlangsung 209 tahun sampai akhirnya bangsa As uh Assyria datang dan menaklukkan mereka. Nah kerajaan Yehuda berlangsung 325 tahun sampai Nebuchadnezzar dan kerajaan Babel menjajah mereka. Dan dalam tiga kali penjajahan akhirnya berhasil juga itu eh, bangsa Yehuda itu dikalahkan gitu saudara. Dan Yerusalem dihancurkan dan mereka menaklukkan semuanya. Dan inilah yang kita baca di Daniel 1, pasal 1 ayat 1 tadi. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda datanglah Nesar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Gitu. Itulah latar belakangnya gitu saudara Sekarang kita baru ngerti pada waktu kita baca Daniel Oh begitu Jadi saudara Raja Babel ini Nebukadnesar berhasil menaklukkan uh, Kerajaan Yehuda Tapi ada kebenaran yang kita akan lihat lebih jauh lagi Nah nama Nebukadnesar sendiri Nama Nebukadnesar sendiri Ini Raja kan mighty ruler gitu saudara ya Kerajaannya luas sekali powerful gitu, ya. Dan nama Nebukadnesar sendiri Menariknya adalah berasal dari dewa Yang bernama Nebu Jadi Uh, Babel punya banyak dewa Salah satunya adalah Nebu Dan kalau diartikan namanya saudara Nebu Kadnesar itu artinya Nebu protect the crown Yang artinya adalah aku menjadi raja dan memiliki tahta Karena dewa Nebu Jadi gitu saudara Nah Nebu Kadnesar itu dikenal raja yang hebat Bahkan menurut berbagai sumber lain setelah saya baca Setelah dia menaklukkan Israel Dia papanya dikatakan meninggal Dia pergi Sejarah 804 km berkuda saudara. Dua minggu pulang pergi nyampe ini berarti orang ini punya tekad begitu luar biasa ya. Jadi tergambarlah dia punya, dia pribadi yang kokoh dan kuat gitu. Nah yang menarik saudara, dikatakan dari kitab yang kita baca tadi. Ini Bukat Nesar, tadi bahasa saya mengalahkan e, kerajaan Yehuda. Tapi kalau kita baca kitab berbeda. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian perkakas-perkakasnya e, di rumah Allah dalam tangannya. Yang artinya saudara apa, e, walaupun Babel memang kuat. Pasukannya memang lebih banyak dibandingkan dengan kerajaan kecil Yehuda Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak Bisa lain ceritanya Jadi memang di sini Tuhan menyerahkan gitu Kenapa saya yakin seperti gini Karena kita seringkali baca lah di perjanjian lama Elia 1 lawan 400-700 nabi-nabi palsu Menang kok Israel laut merah bisa terbelah kok Nah ini memang Tuhan berkehendak gitu Memang Tuhan berkehendak untuk menyerahkan mereka Pertanyaannya kan kenapa? Ya kan, Kenapa bisa e, terjadi seperti itu? Ya memang Tuhan ingin mengajar bangsa Israel karena mereka itu menyembah Tuhan-Tuhan lain selain Allah Yahweh di zaman itu. Jadi salah satu penyebab utamanya Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa lain karena memang Israel itu terlibat penyembahan berhala. Israel parah banget malah penyembahan berhalanya. Maka Tuhan menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuhnya. Karena di hari-hari itu literally Israel itu menyembah dewa-dewa orang kanaan Di zaman itu Bahkan mereka secara terang-terangan melupakan Yahweh Dan malah menyembah dewa-dewa orang kanaan itu Dan ya ada dua jenis orang yang pada waktu itu satu belak-belakan gak mau menerima Tuhan Yahweh Yang satu maunya mix gitu Gak apa-apa lah mix aja campur-campur lah Tuhan aku tetap ikut Tapi yang lain juga aku akan menyembah dia juga Terutama ada dua dewa utama sih. Baal dan Asyera. Kenapa dua dewa, dua dewa utama ini yang disembah oleh bangsa, bangsa Israel pada waktu itu? Satu, Baal itu adalah dewa cuaca. Kita udah pernah bahas ini di Elia ya. Baal itu dewa cuaca. Dan untuk culture, agriculture di zaman itu bahwa pendapatan utama dari bercocok tanam tentu saja hujan itu sangat penting, karena mereka belum punya teknologi dari sungai bawa air kepada ladang-ladang gitu ya, lalu hujan itu sangat penting, jadi istilahnya nggak hujan ya nggak panen, kalau nggak panen ya nggak dapat duit karena waktu itu nggak ada sistem perairan dari sungai, ya mereka sangat butuh hujan jadi kalau nggak connect dengan Dewa Baal maka nggak ada hujan dan nggak sukses, tidak kaya jadi hooknya gitu saudara ya, kenapa bangsa Israel menyembah Dewa Baal? Duit Dilihat kan dengan kita sekarang ini, yang kedua yang paling disembah adalah Asera. kalau Asera tuh bukannya dewa, Dewi dia, goddess, goddess of fertility, nyambung juga karena di zaman agricultural itu kita mau ternak kita itu subur, tanaman kita itu subur, selain itu saudara yang jadi hook di zaman Israel itu Asera adalah tentang bagaimana dia disembah, dia disembah itu karena sesuai namanya dia Dewi Kesuburan, mereka tuh membuat bahasa Inggrisnya tuh cultic prostitute gitu, jadi penyembahan menggunakan seks bebas dalam ritual agamanya Itu daya tarik, itulah cara menyembah Asyara Jadi hooknya apa? Seks, relate lagi dengan zaman kita sekarang Ada money, ada seks Nah ini kenapa saya perlu jelasin di depan Karena ini relate dengan apa yang kita hidupin di zaman ini kan Nah itulah makanya judul saya ada lampu merah, lampu hijau Kapan kita harus stop, kapan kita harus jalan We must know all about that. Dengan latar belakang itu semua, kita membaca Daniel pasti lebih paham. Nah, Daniel 1 ayat 1 dan 2 dikatakan tadi Tuhan menyerahkan raja Yoyakim, raja Yehuda, sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Siniar, ke dalam rumah Dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaran Dewanya. Saudara, setelah ditaklukkan, ada perlengkapan bait Allah dibawa, sebagian ya, nggak semuanya. Jadi saatnya bukannya sang masuk pasukannya menghajar Yerusalem sebagian. Perlengkapan baik Allah dibawa yang pedesnya gitu saudara ya Ditaruh di dalam rumah dewa-dewanya Ini artinya apa? Ini kayak powerful declaration Bahwa the God of Babylonian are more powerful than the God of Israel Itu kayak deklarasi seperti itu saudara Bahwa Tuhanmu lemah, Tuhanku lebih kuat Hey Israel, your God is a loser Gak bisa menolongmu kan saat berhadapan dengan kerajaan kuat kayak kami kan. Ibarat pancok gitu saudara ya. Tuhan Israel dan Dewa Babel siapa yang menang? Obviously menang Babel lah. Lihat tuh sekarang kamu aja takluk di bawah kaki kita. Makanya dia taruh itu di rumah ibadah Dewa-Dewa mereka. Sehingga setiap orang yang masuk rumah ibadahnya mereka. Tahu bahwa Dewa yang mereka sembah itu yang paling kuat. Itulah terbelakangnya Jadi Bravers dan semua saudara yang menyaksikan uh, tayangan ini kita mungkin gini lah melihat ini mungkin apa kita sama dengan mereka kita memandang Tuhan kita lemah kita memandang karena Tuhan gak bisa menjawab berbagai permasalahan hidup kita kita pandang Tuhan kita itu powerless gitu I don't care apapun sudut pandang saudara tentang Tuhan kebenarannya adalah nanti dari kitab Daniel kita pun juga akan tahu bahwa Tuhan walaupun dia tidak kelihatan dia akan bekerja dengan dasyat di dalam kehidupan uh, setiap kita Tuhan akan membuktikan, cerit membuktikan dirinya jadi cerita ini masih koma dan belum titik saudara nah kita lanjutkan ya Selain itu bukan hanya alat-alat atau tools di bait Allah ya yang Nebuchadnezzar ambil. Nebuchadnezzar itu mengambil aset bangsa Israel lainnya yaitu orang-orang muda yang brilian di, e, di antara orang-orang Israel. Nah seperti kita baca di Daniel 1 ayat 3-5 lalu Raja bertita kepada Aspenas kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan Raja dan dari kaum bangsawan yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang kastim. jadi ini bukan dasar, saudara, bukan hanya mengambil barang-barang di bait Allah, tapi mengambil masa depan sebuah bangsa, yaitu apa generasi muda. Dia bawa kurang lebih di usia yang 13-25 tahun. Seakan-akan kepada generasi muda ini, dia tuh sedang melakukan sesuatu, dan dia berkata, "Kalian semua akan meninggalkan rumah kalian yang lama dan akan berpindah ke tempat yang baru, dan akan bersama-sama dengan aku." Gitu, dan inilah masa pembuangan yang dihadapi Daniel. Gak gampang, loh, pindah dari mana tempat saudara dibesarkan, budaya yang saudara kenal, traveling ratusan kilometer ke tempat yang baru, sebagai orang-orang yang dikalahkan. It's not easy. Ketemu budaya baru, bahasa asing, agama yang asing juga. Dan harus menerima, inilah rumah barumu. Saudara, ini ada perbedaan ya. Antara kayak kalau kita dengar berita kemarin, saudara tahulah lah ya, Afghanistan eh, berhasil ditaklukan oleh kelompok Taliban. Dan ada orang-orang yang berusaha meninggalkan Afghanistan karena mereka berpikir akan mencari hidup yang lebih baik. Karena Afganistan dikuasai oleh kelompok eh, Taliban. Nah, orang-orang muda ini, mereka dipindahkan ke bubble, no option. Gak ada pilihan, gak ditanya dulu gitu. Mau hidup yang lebih baik? Enggak, harus ikut. Kita akan bawa kamu, kamu akan jadi sebagai tahanan. Atau bisa jadi kamu budak, dan kamu akan melayani di Istana Raja Babel. Bayangin deh dunianya Daniel dan kawan-kawan kayak gitu. Betapa mengerikan dan traumatis sekali saya yakin kejadian ini. Bayangin saudara, bait Allah yang 300 tahun, 350 tahun bersama-sama dengan mereka, gan hilang. Sekolah-sekolah, institusi yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran, gan hilang komunitas yang menghargai firman Tuhan dan Tuhan yang benar kan hilang ya kan e, masa depan mereka yang mereka berpikir untuk menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan dengan kepintarannya penerus keluarga semuanya itu hilang nggak ada lagi dalam hidup mereka jadi saudara in my opinion langkah dari Nebukadnezar ini kalau dari sisi Nebukadnezar menurut saya itu langkah yang smart banget You get the best people. Masih muda. Dan sepertinya dia berhasil ngumpulin kayak all star team gitu. ya Ibarat kata Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappe jadi satu semua gitu saudara ya. Dan sekaligus juga orang-orang ini berharga. Karena orang-orang di Yerusalem pasti gak berani memberontak. Kenapa? Begitu mereka memberontak di Yerusalem. Eh ada generasi muda di sini Gitu. Langkah yang smart sih. Gitu. Tapi sebaliknya saudara. Di dalam kacamata Daniel dan kawan-kawan. Masa pembuangan ini aduh berat sih. Saya kebayang minim-minim ada empat alasan aja yang bisa mereka keluarkan di masa seperti ini Atau empat respon mereka Yang pertama saudara mungkin mereka bisa putus asa Yah kayaknya memang Tuhan kita lemah ya Sepertinya dewa-dewa ini, dewa-dewa zaman sekarang Mereka lebih punya power gitu dibandingkan dengan Tuhan kita Mereka bisa kan berpikir seperti gitu saudara Melihat culture yang sedang berjalan seperti sekarang ini Sepertinya udah shifting ya No cares lagi tentang Tuhan kita nggak ada yang peduli lagi dengan Tuhan yang ada di kitab-kitab kita. Dia nggak menang tuh gilang-gemilang. ah sudahlah. Ibaratnya Daniel dan kawan-kawan bisa aja masuk keputusan seperti itu, saudara. Kayak kita lagi nonton bola gitu, tim favorit kita dibantai Hah, udahlah. Mungkin season ini nggak season kita lagi. Nah kayak gitu, tuh putus asa. Atau yang kedua, responnya bisa benci banget. Gue benci banget orang bubble ini. Gue benci banget, mereka ini keterlaluan luar biasa. Bangsa kita dihancurkan. Atau mungkin malah bisa benci sama Tuhan juga gitu Yang ketiga Mereka lebih memilih jalan, udahlah forget about everything Gitu Gini ya, yang gue peduliin sekarang ini Yang penting gue hidup, seperti di Serial Netflix yang lagi tren itu saudara ya Ya kan, e, SG Itu ya, ya kan Yang penting sekarang gue hidup, I will survive Apapun yang terjadi, yang penting hidup Jadi gue lupain aja, semua yang ada Di Yehuda dulu gue lupain, baik Tuhan Komunitas, keluarga dan yang lain Bye, yang penting sekarang gue bisa hidup dulu atau malah yang keempat, sudah give up. Apa gunanya jika Tuhan kita aja nggak menang? Apa gunanya kita fight juga? Ya, gue nyerah juga lah. Udahlah, kita jadi Babylonian people aja. Mereka juga sepertinya on the winning side. Jadi, udahlah kita memihak mereka aja. Kita tinggalin aja tuh semua yang membuat kita unik sebagai bangsa pilihan Allah. Umat Tuhan, Firman Tuhan. Bye, ini new chapter, saudara. Ini latar belakang apa yang kita pelajari dalam kitab Daniel. Dan puji Tuhan berita baiknya. Dari semua situasi yang saya gambarkan tadi, Daniel dan kawan-kawan tidak kompromi akan hal ini. Dia tidak putus asa, dia tidak hateful, dia tidak melupakan siapa Tuhan. Dan tidak menyerah dengan apa yang selama ini mereka lalui. Mereka stand up, berdiri, kokoh gitu saudara. Dan Tuhan pergunakan hidup mereka. Dengan sangat luar biasa itu sebabnya saudara Kitab Daniel ini saya pilih Untuk menggambarkan tema Einstein ini Oke kita lanjutkan saudara uh, Daniel 1 Ayat 6-7 Ayat 5-7 Dan Raja menetapkan bagi mereka pelabur Setiap hari dari santapan Raja Dan dari anggur yang biasa diminumnya Mereka harus dididik selama tiga tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu juga ada beberapa orang Yahuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltasar, Hanaya dinamainya Sadra, Misael dinamainya Mesa, dan Asaria dinamainya Abednego. Setelah kita perhatikan kembali ayat ke lima ini, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Dan mereka harus dididik selama tiga tahun Dikatakan saudara mereka mendapat makanan-makanan raja Simpelnya gini deh Mereka tuh kayak dapet tiket kafetaria Tapi kafetarianya keren Kafetarianya kafetaria santapan raja Saudara kalau kita makan makanan raja kira-kira enak gak? Enak pasti Apalagi di zaman kuno itu ada satu Gap yang jauh gitu antara orang biasa makanan orang biasa maksud saya dengan makanan raja harusnya bagus kan itu kan Bahkan kalau saudara notice mereka juga diganti namanya Why? Karena semua nama mereka itu diberikan oleh orang tua mereka itu berkaitan dengan uh, Tuhan ya orang Yahudi Yahweh The one true God Sebaliknya nama baru mereka Ditalikan dengan dewa-dewa palsu Jadi setiap nama baru mereka Seakan-akan pada waktu dipanggil oleh nama baru Mereka diingatkan Hey kamu tidak menyembah Tuhan yang benar lagi tuh nggak menyembah Yahweh lagi Kamu sekarang menyembah dewa lain Jadi setiap nama kita dipanggil oleh orang Setiap nama mereka dipanggil oleh orang Kayaknya kita diingatkan Hey yeah, you don't serve Yahweh anymore Gitu Nama Daniel sendiri artinya God is my judge Diganti jadi Beltasar ya. Artinya Bel melindungi hidup Raja. Bel adalah Dewa Babel. Hanaya Hanaya, Hananya, itu nah, namanya uh, artinya adalah beloved by the Lord. Dikasihi Tuhan. Diganti jadi Sadrah. Artinya perintah dari aku. Aku adalah Dewa Babel juga. Misal. Who is like God. Seperti Tuhan. Diganti Mesah. Tentang siapakah aku. Aku adalah Dewa Babel juga. Asaria artinya the Lord is my help. Tuhan adalah pertolonganku. Diganti jadi Abednego Artinya adalah hamba dari nebo. Nego, nebo, nebu, sama. Yang itu juga adalah Dewa Babel. Question is, buat mereka dan buat kita. Apakah kita akan diidentifikasi sebagai God's people, orang-orangnya Tuhan? Atau saudara biarkan dunia ini, atau masa sulit di dunia ini mengidentifikasi who you are. Siapa saudara sesungguhnya? Lalu dari ayat yang tadi kita baca juga dikatakan, saudara mereka harus belajar bahasa kasdim, diganti nama, dikasih makan, di belajar bahasa kasdim, ya. Dan ini rupa-rupanya menurut saya, saudara ini adalah total indoktrinasi. Tiga tahun pelatihan mereka itu didoktrin habis di tujuan makanan, pelajaran, bahkan nama diganti sederhana, didoktrin supaya anak-anak cawidu -anak itu meninggalkan total mengenai budaya mereka dan Tuhan yang mereka sembah tidak diragukan lagi, demokratnya Sar mau buat kayaknya satu bold statement di sini adalah lu jangan ingat-ingat Tuhan lagi deh. Sekarang look at me for everything. Lihatlah aku untuk segalanya. In other words, aku mau mereka bicara dengan apa? Bahasa kita, berpikir seperti kita, percaya apa yang kita percayai. Ngerti sekarang Saudara? Bahas, ber, berbicara bahasa kita Berpikir seperti kita Percaya semua yang kita percayai I think ini relate dengan kita Bukankah itu iblis yang iblis mau kerjakan dalam dunia kita sekarang Dia mau anak-anak Tuhan itu berpikir kayak iblis Percaya apa yang iblis percayai Dan behave berlaku seperti yang Iblis pengen kita berlaku Si jahat kan pengennya kita cuekin ajaran Tuhan Dan maunya kita tunduk Menyerah pada sistem yang dia buat di dunia ini kan Dengan berbagai macam halnya Saudara, jadi pesan Daniel ini kitab Daniel sangat penting kita ini seperti orang dalam masa pembuangan sih di dunia ini dunia ini begitu luar biasa pengaruhnya dan sangat berbahayanya jadi seakan-akan di masa sekarang dunia berkata hey we don't want your God we don't want your Bible bukan kamu yang berpengaruh atau ngatur-ngatur di sini ini kandang kita gitu seakan-akan saudara jadi dunia juga mengajarkan kita sekarang hey let me teach you apa yang works di dunia ini Look to me for everything. Body, mind, and soul. Lihat saya aja kata dunia. Tapi saya yakin kalau kita anak Tuhan tahu. Enggak. Aku hanya perlu melihat kepada Tuhan. Tentang apa yang benar dan apa yang salah. Dunia bilang let me tell you who you are. Yesus bilang no. Let me tell you who you really are. Kan ini pertempuran terus saudara. Dan akhirnya dunia kayaknya mau kasih statement. Lo lihat hidup lu sekarang deh. Your God is a loser right? Enggak ada yang terjadi dalam hidup lu kan? Saudara saya yakin Tuhan akan bekerja dalam hidup kita tepat pada waktunya. Dan sesuai dengan rencananya. Jadi saudara yang perlu kita perhatikan dalam kitab Daniel di sini, kelihatannya Tuhan itu diam saja. Tapi dengan cara yang ajaib nanti kitab Daniel di belakang-belakang. Banyak pembicara lain akan membukakan kepada kita. Cara Tuhan bekerja. Dan ini kayak undangan buat kita semua. Maukah kita berdiri dan tidak hilang harapan. Dan saya yakin harapan di dalam dia tidak mengecewakan. Jadi dari... Semua yang tadi saya gambarkan, kita tahulah sekarang dunianya Daniel itu kurang lebihnya seperti apa. Walaupun gak ada kata-kata yang bisa melukiskan dengan tepat gitu apa yang dia alamin. Tapi that's what happened. Big questionnya adalah gini. Lalu respon Daniel itu bagaimana? Kan itu pertanyaan besarnya. Respon Daniel itu bagaimana? Daniel 1 ayat 8-9 dikatakan Daniel berketetapan. Untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Daniel 1 ayat 8, uh, Amplify Bible bilang bagus juga dalam bahasa English, saudara. But Daniel made up his mind that he would not defile. Tain or dishonor himself with the king's finest food or with the wine which the king drank. Dikatakan Daniel Berketetapan made up his mind, mutusin di depan gitu. Sudah putusin di depan bahwa dia tidak mau melakukan itu. Nah ada hal yang menarik nih saudara ya. Saat diberikan makanan ini banyak orang keliru. Orang pikir Daniel itu vegetarian. Enggak. Daniel di sini bukan menolak makanan karena Daniel vegetarian. Bukan karena alasan kesehatan sih. ...walaupun memang pada nyatanya orang yang makan sayur itu sehat, saya yakin, ya kan? Tapi bukan karena alasan kesehatan. Kita harus paham, ini bukan terletak pada makanan dan minumannya secara fisik... ...tapi inti penolakannya adalah karena itu adalah makanan raja. Emang apa yang salah sih dengan makanan raja ini? Di sini di penekanannya adalah ini sangat berhubungan dengan raja. Karena dikatakan ada dua kali pernyataan di situ, rajalah yang menetapkan makanan dan minuman... ...bagi orang-orang yang terlibat dalam pendidikan tiga tahun itu. Karena gini, saudara, bagi orang kuno, kalau mereka mau makan... Ya, makan makanan raja gitu ya Mereka makanan dan makanan raja Itu bukan sekedar untuk kayak apa ya Kayak asupan gitu supaya kita berlangsung hidup Bukan itu Tapi kalau mereka makan makanannya raja Itu satu simbol culture Bahwa Kalau bersedia makan dan santapan raja tersebut Tanda bahwa orang yang menyantapnya Menjalin hubungan Atau ikatan dengan raja tersebut Entah secara culture Entah secara religius Nah makanya kita tahu dia tuh jadi ini juga bisa jadi salah satu tafsir Alkitab yang saya baca Karena hubungan antara Daniel dan kawan-kawannya dengan Raja Babel itu tidak satu level Tapi dia di atasnya gitu sudah Raja Babel di atasnya Kalau Daniel makan makanan raja menggambarkan ketertundukan dia atas otoritasnya Raja Babel Jadi inilah yang menjadi tekad dan kesempatan bagi Daniel dan kawan-kawannya Untuk dapat menunjukkan mereka itu nggak under otoritas Raja Babel atas diri mereka Dan mereka under ada otoritas Tuhan jadi ini konsepnya saudara spiritual bukan mengenai vegetarian atau alasan kesehatan si poin beratnya Karena kenapa? Perhatikan deh saudara Daniel nggak keberatan kan saat namanya diganti Betul gak? Dengan kata lain dia bilang who cares? I know who I am You mau panggil ai siapa terserah tapi itu gak mengaruhi identitas saya Aku sudah berakar kuat Saudara perhatikan Daniel itu berdiri in the right reason gitu dia nggak godek gitu saudara tapi ketika mereka mencoba memberi dia makanan raja, disitulah Daniel bilang "no". Dan ini merupakan uh, karena ini merupakan direct disobedience kepada Tuhan yang dia percaya. Itu saudara. Jadi, di Daniel 1,8 ayat tadi dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tak usah menajiskan dirinya. Dikatakan saudara, "dimintanyalah Daniel make request." sama pemimpin pegawai istana saudara ini butuh keberanian loh kalau seperti daniel kayaknya kalau di kacamata awam gitu hey you make a big deal on little things gitu hal yang kecil-kecil gini kok dijadiin repot sih hello daniel fix deh ribet loh gitu gak mati gak mati kali makan makanan aja enak lagi lagian banyak tuh lu liat rekan-rekanmu yang lain melakukannya juga kok makan juga kok gak masalah kan go aja wait the flow lah hidup jangan dibikin ribet-ribet Untungnya Daniel nggak seperti itu saudara Dan saya renungkan kenapa Daniel dan tiga orang temannya ini tidak memilih seperti itu Karena kebenarannya gini saudara perhatikan baik Kalau saudara mau catat juga boleh Karena Daniel merasa hubungan mereka dengan Tuhan Sangat menentukan sikap dan setiap respon dalam semua area kehidupan mereka Saya ulang Hubungan mereka dengan Tuhan Sangat menentukan sikap dan setiap respon dalam semua area dalam kehidupan mereka Termasuk apa yang mereka makan And I pray Bravers Sama seperti itu Dan setiap area yang saudara lakukan Hubungan saudara dengan Tuhanlah yang menentukannya Ini challenging saudara Tapi Daniel secara luar biasa memilih berdiri teguh Nah saudara saya tidak tahu Dengan saudara Tapi saya rasa banyak kita termasuk saya Mungkin sangat ahli Memiliki mengeluarkan alasan-alasan dalam kehidupan kita Kalau kita dalam kondisi Daniel saya rasa saya pribadi aja Merenung, udah keluar nama alasan ya, saudara. Alasan yang pertama, hei, nolak makanan raja, gak salah menolak makanan raja bisa mati, gue ya kan? Ada hukuman yang serius loh, apalagi raja-raja di zaman dulu terkenal brutal sekali kan? Gak suka bacokan gitu ya kan? Raja yang sama, masalahnya akan di nanti di, di, di ayat-ayat ke depan. Raja yang sama akan membuang orang ke gua singa dan akan membuang orang ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Sadisnya kayak apa? Kita tahu dong. Yang kedua, alasannya, saya tidak mau. Dikenali, didistinguasikan sebagai orang yang bikin ribet. Ngapain berdiri di tengah-tengah e, bangsa yang kayak begini? Gue juga lagi nggak bisa bertindak semaunya. Harusnya kita normal-normal aja lah, ikutin aja. Gue with the flow. Sabtu minggu ke gereja, oke okay lah, tapi Senin sampai Jumat. Ah, itu beda cerita dong. Kan bisa gitu, kita bisa lakukan hal itu. Alasan yang ketiga, saya pikir-pikir, kalau Nung, kan Daniel bisa aja mengeluarkan alasan kalau saya menolak makanan raja. Saya nanti di label gak corporate, gitu gak bisa bekerja sama. Kayaknya jenjang karir gue keren deh, udah selesai. Ya kan? Karena kita gak go with the flow. Kan sekarang dunia di masa sekarang begini ya kan? If you want to get along, you got to go along. Nah prinsipnya gitu kan? Kalau saudara mau naik terus dalam jenjang karir, ikutin nah, aja ya perusahaanmu dengan segala hal-halnya yang mau kemana, mau lancar, play along aja. Dengan semua yang dunia lakukan, daripada ntar macet, karirnya, daripada ntar macet proyeknya daripada antar macet uh, apa namanya tender-tendernya tapi Daniel gak mau mengeluarkan alasan itu alasan yang kelima bukankah makanannya juga enak loh lihat tuh bagus kan aromanya uh lagian ini king cafeteria kapan lagi kita bisa makan makanan raja pasti oke okay banget bolehlah icip-icip dikit lagian gak ada yang lihat. Gak ada yang tahu kita jauh dari Yerusalem jauh dari rumah atau yang ke enam saudara dan ini sih yang paling gawat sih hey God let me down sekali lagi God let me down Tuhan udah bawa saya sampai ke titik ini saya udah kecewa sama Tuhan so gue mau ngapain bebas dong friend ngomong udah kecewa gue mau ngapain bebas dong saudara ingat dia dari keluarga terhormat dengan masa depan yang cerah tadinya, kan termasuk orang yang ganteng, perawakannya bagus dan brilian kan? Berarti masa depannya cerah dari keluarga yang terhormat. Tapi sekarang masa depannya jadi blur abu-abu dan hidup dalam pembuangan. Mungkin dia akan bertanya Hashtag, #why kan gitu? Why, why, why, why and why? Saya nggak perlu jadi nabi saudara. Saya yakin diantara saudara yang mendengarkan hari ini pun pasti sedang berpikir kayak gini juga. Why? God let me down. Itu yang saudara rasakan. Kalau ini yang saudara rasakan, lihat apa yang Daniel lakukan. Tadi saya sudah bilang, dia menetapkan di depan. Kerennya, dia menetapkan di depan. Artinya sebelum godaan-godaan kayak gitu datang, dia udah putusin apa yang dia akan lakukan dan apa yang dia tidak akan lakukan. Mana yang lampu merah buat dia, mana yang lampu hijau buat dia. Dan saudara, karena hal inilah, that's why Daniel berhasil. Dia gak tunggu makanannya datang gitu ya kan. Lihat dulu lah, lihat tikit, tikit, tikit, tikit lah, Baru diputusin. Beda dengan kita. Kita kadang-kadang ya lihat dulu deh. Icip-icip mampir-mampir dulu lah. Buka mata dulu buat yang lain-lain lah. Ya kan. Lihat-lihat dulu. Biasanya saudara kalau saudara lihat-lihat makanan yang enak-enak kan. Tadinya gak mau saudara lihat-lihat. Ya you and me know lah apa yang terjadi berikutnya. Pasti icip-icip juga. Banyak kita kompromi. Dan berusaha mencari pembenaran. Atas apa yang sebenarnya bukan kebenaran. Banyak kita berusaha mencari pembenaran atas hal yang sebenarnya bukan kebenaran. Jadi kuncinya apa? Putusin di depan kayak Daniel. Buat ketetapan hati. Ini lampu merah atau lampu hijau. Dia udah fix in dulu di depan sebelum dia menghadapi godaan. Kenapa begitu penting saudara? Karena kalau kita tidak putuskan di depan, pasti akan terjadi banyak gangguan itu di tengah-tengah. Coba renungkan dengan baik deh. Bukankah dalam pengiringan kita dengan Tuhan, momen-momen kita berhasil mengalahkan godaan-godaan itu... Bukankah pada saat kita uh, decide our values di depan, ya enggak, betul nggak? Kita decide enggak, value gue nggak kayak gini, gue nggak mau hidup kayak gitu. Kita udah putusin di depan dulu, putuskan value yang benar di depan dulu, dan itulah yang dikerjakan oleh Daniel. Bukankah dalam pekerjaan atau bisnis ya kan, kita harus putuskan di depan karena gue anak Tuhan, duta kerajaan Allah. This is lampu merah, yang ini lampu hijau. Dalam berpacaran, kita udah putuskan di depan. This is lampu merah, this is lampu hijau. Yang ini gue akan lakukan, yang ini gue tidak mau lakukan. Karena kalau gue lakukan yang ini, berarti gue tidak menghargai dia sebagai pasangan. Atau kita akan kehilangan hal yang paling dihargai oleh seorang wanita. Kalau saudara wanita, paham maksud saya saudara ya? Soal uang misalkan, this is lampu merah, this is lampu hijau. Itu kan yang kita perputusin di depan. Apapun yang terjadi di masa depan, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita udah berani, this is my value in God. Dan gue mau menghormati Tuhan dalam setiap kehidupan kita. As closing, saudara. Yang membuat cerita ini lebih menarik lagi adalah, cara Daniel stand up tuh luar biasa. Saudara bisa baca nanti dayat 10-12, dia lakukan dengan sopan. Dia nggak ngerugin pihak manapun. Uh, dia bilang sama penjaga istana itu, pemimpin itu kan, saya tahu, kadang-kadang dia ngomong gini Saya tahu nanti kamu bermasalah dengan Raja Tapi bisa nggak? Tolong kasih makan kita makanan yang sayur-sayur dan buah-buahan aja Dengan kata lain itu bukan masalah Lu, lu mah nggak salah It's on me dan teman-teman saya ini Tapi nanti kalau ketahuan Raja nggak sehat gimana? Nanti dia adain tes aja kata Daniel Selama 10 hari adain tes aja Kalau kita makan makanan ini apa yang terjadi? Alkitab mencatat saudara e, Begitu 10 hari Dikatakan Daniel itu lebih sehat dibandingkan dengan yang lainnya. Mereka juga bahkan kelihatan lebih gemuk daripada semua pemuda yang ada di situ. Itu saya yakin Saudara, itu karena kasih karunia Tuhan deh. Pasti itu karena Tuhan yang memampukan dan Tuhan yang membuat mereka demikian gitu Saudara. Menarik ya. Jadi secara fisik mereka tidak menyantap hidangan raja. Mereka makan sayur-sayuran. Tapi dalam waktu 10 hari, rasa-rasanya efek sedemikian cepat itu ya saya nggak tahu deh, saya bukan orang medis. Tapi kalau dari kacamata awam aja, kalau bukan Tuhan, ya nggak mungkin mereka bisa bertambah gemuk dan bertambah sehat begitu. Dan yang menarik, saudara, dari apa yang mereka putuskan di ayat 17 dikatakan, dan di ayat 17, kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Sekali lagi walau Tuhan tidak kelihatan dan dia terlihat lemah, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan menggunakan orang-orang yang mau stand up ini untuk dia. Bukan hanya ini, dan bahkan akibat pemberian Tuhan kepada mereka, dikatakan di Daniel 1 ayat 18, setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap dibawa menghadap, maka dibawalah mereka kepada uh, mereka oleh pemimpin pegawai istana itu Kehadapan hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan diantara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel hanya misael Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka didapatinya bahwa mereka 10 kali lipat lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Dari apa yang kita baca, dari apa yang Daniel putuskan, ketetapan hatinya. Itu membawa mereka untuk mengalami yang gak banyak orang alami Dan Tuhan bekerja loh lewat orang-orang yang kaya gitu Itu kebenaran yang kita baca Hari ini the choice is yours Mana yang lampu merah, mana yang lampu hijau dalam kehidupanmu Yang pasti Daniel berdiri di tengah budaya yang dia gak kenali Di tengah tekanan yang begitu besar Dan Tuhan tidak buta Dan Tuhan bersama-sama dengan mereka Bahkan Tuhan mengaruniakan banyak hal saudara saya tutup dengan ilustrasi yang sederhana seperti ini, saudara. Jadi suatu pagi di tahun 1952, ada seorang perenang yang bernama Florence Chadwick mengarungi perairan dingin menuju Catalina Island. Ya tujuannya apa? Dia menyeberangi terusan itu uh, ke pantai California. Pagi itu airnya dingin, membekukan, dan kabut begitu tebal sehingga dia tidak bisa melihat perahu-perahu uh, yang menyertai dia. Dia cuma bisa dengar doang beberapa kali ada kayak tembakan di tembakan ke udara untuk menakut-nakuti hiu-hiu yang mendekati dia. Dia berenang kurang lebih 15 jam sebelum akhirnya dia diangkat dari air. Pelatihnya padahal udah mendorong dia tahan, tahan, tahan untuk terus berenang karena mereka udah sangat dekat ke daratan. Saudara Florence bukanlah seorang yang asing dengan berenang jarak jauh. Dia adalah wanita pertama yang berenang mengarungi terusan Inggris bolak-balik. Akan tetapi hari itu dia merasa kecil hati ketika dia memandang ke depan yang dapat dilihatnya hanyalah kabut jadi Florence menyerah hanya satu setengah mil cukup dekat dari sasarannya dan diwawancara dia berkata saya tidak mencari alasan untuk diri saya sendiri tapi bila saya dapat melihat daratan waktu itu mungkin saya akan berhasil bukan air dingin bukan kelelahan atau ketakutan yang menyebabkan Florence gagal hal itu melainkan kabut sehingga dia tidak bisa melihat tujuan akhirnya itu Dua bulan kemudian Frances Wick berenang lagi, menyeberangi terusan Catalina dan mencetak, mencetak rekor kecepatan yang baru. Jadi maksud saya apa sudah di perumpamaan ini? Sama seperti Florence, kita mesti tetapkan dulu gitu. Walaupun kita nggak bisa melihat, kita tetapkan dulu tujuan kita adalah di titik itu. Untuk menyenangkan hati Tuhan dan hidup sesuai dengan rencana Tuhan. We must decide di depan. Sehingga pada waktu kita pengiringan dengan Tuhan, hati kita tuh udah settle apapun yang terjadi Tuhan. That's my goal. Saya mau stand up untuk generasi ini. Kalau bukan saudara siapa? Kalau bukan saya dan saudara siapa yang mau berdiri untuk generasi ini untuk kemuliaan nama Tuhan? Dan saya yakin saudara, kitab Daniel ini bukan berarti kita belajar tentang kehidupan Danielnya aja. Tapi kita melihat gambaran Tuhan Yesus. Yang dengan segala kelemahannya, dengan segala apa yang dia bisa keterbatasan sebagai manusia. Dia juga menetapkan tujuannya, yaitu untuk mau berkorban untuk dosa-dosa kita semua. That's why kita mau percaya kepadanya. That's why kita pun juga akan mengejar ke sana. I don't know about you. Tapi kalau saya boleh memilih saudara. Dari hati saya yang paling dalam. Saya lebih ingin diingat sebagai orang-orang yang berani berdiri. Daripada dilupakan karena gak, gak, gak diingat apa-apa. Karena saya blend in dengan orang-orang di generasi saya. I challenge you. Raja Wali Church. Terutama Bravers. Sesuai dengan nama kita adalah orang-orang yang berani. Yuk. Kita berani berdiri untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini. Hambamu telah selesai memberitakan firman. Biar firman yang kami dengar ini menjadi kekuatan, menjadi jangkar bagi kehidupan kami. Dan biarlah kami bisa berdiri di tengah-tengah generasi ini. Kami mau berdiri untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan biarlah akan bangkit Daniel dan Nyerbalu di zaman ini dan jadi berkat buat begitu banyak orang uh, di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara seperti yang saudara tahu di minggu pertama di Raja Wali Church kita ambil momen untuk merayakan perjamuan untuk mengingat karya Yesus di kayu salib yang telah mengorbankan dirinya untuk kita semua. Oleh sebab itu saudara-saudara bisa ambil e, roti atau apapun yang di rumah saudara yang bisa dimakan sebagai lambang perjamuan kita. Oke okay, semua sudah siap? Kalau semuanya sudah, saya berdoa ini bukan ritual biasa saudara ya. Tapi saudara benar-benar mengenang pengorbanan Yesus yang menebus kita semua. Kalau sudah saudara bisa angkat e, roti.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 Saudara percaya, sudah katakan amin. Dan mari kita mengucap syukur sampai kita menikmati roti ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kita lanjutkan, saudara. Silakan, saudara, mengambil air atau apapun yang bisa diminum untuk kita melanjutkan perjamuan kita. Sudah oke, kalau sudah, uh, saya mau bacakan ayat-ayat firman ini silakan saudara bisa angkat lebih tinggi di atas kepala saudara Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku Saudara percaya ini adalah perlambang dari Yesus yang menembus hidup saudara Amin Saudara percaya dari Yesus menguatkan saudara dan memampukan saudara menghadapi berbagai hal dalam hidupmu Saudara percaya dari Yesus juga akan memberikan kesembuhan dan ketenangan buat jiwamu Amin Amin Kalau sudah percaya mari kita minum uh, lambang dari Yesus dalam perjamuan ini sambil mengucap syukur Dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan Tuhan terima kasih untuk momen perjamuan ini Biarlah kami mengenangnya terus selama kami hidup Bahwa engkau telah mau mengorbankan nyawamu Untuk hidup kami yang gak berguna ini Tuhan Bahwa kau mengasihi kami dengan luar biasa Kami mengucap syukur buat pengorbananmu Kami selalu grateful untuk apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan buat semuanya Dan Tuhan di akhir ibadah kami ini kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tanganmu. Kami percaya kau akan berjalan bersama dengan kami. Berikan kami kekuatan untuk kami berani stand out di dalam kehidupan kami. Kami berani berdiri di tengah kehidupan kami yang satu kali ini Tuhan untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah pada siang hari ini. Matraikan apa yang kami pelajari. Bahasa hambamu terbatas tapi biar roh kudus yang mewahyukan lebih lagi setiap firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Sekarang, saudara, marilah kita menerima doa berkat yang datangnya dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan atau usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau kemanapun engkau pergi, sering dengan kendak Tuhan dan hiduplah dengan berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anaknya Yesus Kristus serta hikmat dari Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan Yesus kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan berdoa. Amin Sekali lagi saudara terima kasih sudah menyaksikan tayangan online service Raja Wali Church di minggu pertama bulan Oktober ini saya berdoa saudara menikmatinya dan memperoleh banyak kebenaran di dalam kehidupan saudara dan persiapkan diri buat minggu ke depan saudara ya karena akan ada pembicara-pembicara firman Tuhan yang disampaikan juga pasti akan jadi berkat buat saudara sekali lagi kalau saudara belum subscribe saudara boleh subscribe, tekan tanda loncengnya saudara juga bisa komen kalau saudara diberkati atau saudara bisa share ke teman-teman saudara yang membutuhkan pesan firman Tuhan pada hari minggu ini dan jangan lupa saudara saudara hubungi kontak center kalau saudara butuh didoakan atau saudara mau Relate, bergabung dengan komunitas kami, ada Raja Wali Contact Center yang nanti ada di akhir tayangan, atau nanti sudah bisa rewind lagi ke awal tayangan. Ada nomor yang bisa saudara hubungi. Akhirnya, saudara, see you next week, and God bless you all. Stand out. Let's go.